Membentang Jangkau gigi sayang jujur, serta bisa bila jauh dari kuat saja sudah. Sabu tangan jam pernah kau lepaskan Karena miliki kau tahu apa arti dari kesetiaan Anggap sapu tangan erat jam pernah kau lepaskan Jadi semohon untuk jaga tuang dua hubungan Kau pun nama yang selalu teringat dalam sabu ingatan Walau jarak mempetang kotrakan pernah saya lepaskan pernah mau berpikir untuk pergi Terbahagia saat dong dua bersama Saya harap kau menjadi terakhir dan yang pertama sejatuh dalam kenyamanan rasa bahagia dalam kau pelukan Genggam sapu tangan yang pernah terlepaskan Karena miliki kosa tahu apa arti dari kesetiaan Kau sejatuh dalam kenyamanan Saya rasa bahagia kumpelukan. dalam kau pelukan Genggam sapu Kau ku lepaskan Karena miliki kau tahu Apa arti dari kesetiaan